Caya katanya selepas daripada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pun sampai hari kiamat orang-orang yang dok jale ajari Allah Taala di atas muka bumi pun dok ajak lagu lah ajak supaya orang ramah beribadat kepada Allah jangan syirik jangan khurafat jangan buat perkara-perkara yang rekod-rekod -e di dalam ugamu sebab apa sebab nak jadi semua manusia dok atas jalan yang betul belaka pakak-pakak mari belaka siapa hak gilay wing glay wing siapa hok kunuh akidah siapa rusak ibadah, cara pegang ng cara paham pakak mari belako pakak mau jadi duk atas ray tula belako tulah tujuan dan matlamat setiap orang rasul tapi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صادحا أن نعبد الله فإذا هم فإذا هم فريقان يختصمون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 ثم لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Ayat 45-50 Surah an -Namli. Masuk cerita baru pula Setelah Allah Ta'ala firman kesoh Raja ataupun Nabi Sulaiman Dengan uh, Balkis Maka ayat 45 dan seterusnya Beberapa ayat Ayat yang ke-53 Allah Ta'ala firman Hubungi dengan Nabi Saleh Dengan kaumnya iaitu kaum Samud Yang uh, Pada waktu itu Yang menjadi manusia yang gagah Manusia yang Hanale Takabur Hebat Lawir Rasul dan cabar tatai Allah Ta'ala Yang Allah Ta'ala kekalkan kesoh mereka di Dalai Qura'i Dalai beberapa ayat Apabila sebut Thamud, maka Allah Ta'ala sebutnya Ad Ataupun sebut mula-mula Ad, maka sebut yang kedua Thamud Ini adalah gulungi manusia yang durhaka kepada Allah pada zaman itu dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kaum Thamud. Thamud ni asalnya Namo Reh. Setengah riwayat katanya Namo Kapung. Tak apalah Namo Reh ataupun Namo Kapung. Tapi hak pentingnya adalah golongi manusia yang supaya saya dah sebut saat ni. Allah Ta'ala latih siapa tu jadi Rasul. Iaitunya saudara mereka Nabi Saleh. Menyeru mereka dengan berkata, Ani'budullah. Lagu itulah, tiap-tiap orang rasul, Firman, gaya kepada kaum dia dan umat dia. Iaitunya, sembahlah kamu akan Allah. Maknanya, beribadahlah kamu kepada Allah. Jangan syirik dan jangan duk buat benda-benda yang merutuhkan ime kamu. Lagu itulah, tiap-tiap generasi setiap masa dan tempat rasul-rasul Nabi-Nabi, Seru. Dan kita percaya katanya Selepas daripada Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pun Sampakai hari kiamat Orang-orang yang jala Ajarin Allah Ta'ala di atas muka bumi pun Dia ajaklah gitu lah Ajak supaya orang ramah beribadat kepada Allah Jangan syirik, jangan khurafat Jangan buat perkara-perkara yang reko-reko Sebab apa? Sebab nak jadi semua manusia Dia atas jala yang betul belakang pakak-pakak mari belaka siapa hok glewing-glewing siapa hok penuh yang akidah siapa rusak ibadah, cara pegang ni cara paham pakak mari belaka pakak mau jadi duk atas ray tula belaka tulah tujuan dan matlamat setiap orang rasul tapi faidahum fariqani yahtasimun tuha gaya katanya maka tiba-tiba mereka menjadi dua puak Kaum Nabi Saleh ni ada yang mukmin dan ada yang kafir. Bahkan yang kafir tu lebih banyak daripada yang mukmin. Yang apa? Yang berbalah. Yang berbalah maknanya duduk kat yang orang mukmin hak turun Nabi Saleh berusaha supaya ajak kawa-kawa dia orang-orang ramai marilah, mari turun-turuk-turuk, Allah, turun rasul. Tapi orang yang kafir saat ni Iaitu adanya jadi beberapa komponen kecil-kecil. Ataupun beberapa orang. Okay. Yang Allah Ta'ala raya di dalam ayat ini tisa'aturah tin. Iaitunya semilai ke apa? Semilai puak. Semilai puak something. Ha, tu. Puak apa yang saya nak lelai. Usaha hari-hari duk mikir aku nak buat lagu mana nak bunuh soleh. Sebab apa? Sebab. Berasa tak tak seni hati. Berasa haru perut dia. Mari duduk betul. Hak tu nenek aku duduk buat. Zami-zami dulu. Hak aku duduk sembuh. Apa-apa mari duduk betul. Tak keno tu. Jadi orang puak-puak kafe ni. Nampak katanya Nabi Saleh. Pentua serap. Ataupun tua hak kuwan. Cara hidup puak-puak dia. Masya Allah. Natal kaki satu, dua, tujuh ni. Mulai dari ayat-mulai ayat ini Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Saleh AS Dengan kaumnya Dan balasnya buruk yang telah menimpa golongi Yang kufur ingka itu Mari ayat yang ke-14 ni Nabi Saleh berkata Qala ya kaum Nabi Saleh berkata kepada puak yang kafir Dia pun sebut maulik Ya kaum Wahai kaum aku dia tak ada rakyat katanya, Hei, puak mung. Tak ada rakyat. Dia panggil, Ya Kau. Lalu itulah. Cara orang mengajar, cara orang ceramah, orang rakyat kepada orang, jangan rakyat katanya, puak demo, puak kawai. Puak aku, puak mung. Kena rakyat katanya, Marilah puak kita semua. Kita semua adalah, adik-beradik belakang, bersaudara belakang. Ini, rahsia yang ada di dalam ucapai perkataan eh, rasul-rasul pada zaman dahulu dia tak laknak dan dia tak kata huduh kepada kaum dia dia panggil ya kaum sebab tu bagi bawah tu asal dia ya kaum ada ya situ tapi buah buah yo. Ya. jadi ya kaum lima lima tu maknanya kenapa asal dia lima dah Kenapa Kenapakah? Wahai kaumku, mengapa kamu segerakan kufur ingkar yang mendatangkan keburukan ke kepada kamu? Bakpo mung napa? Nak sangat kepada kafe. Nak jadi kafe sangat. Bakpo? Nabi Saleh pun wayak lagi. Laula tastaghfirunallah. Tidak mendahulukan, apa? Inka yang mendatangkan keburukan kepada kamu tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan ke kepada kamu. Mana ngapa apa kamu nok jatuh jadi cafe, apa muntak mitok kebaikan, ke. apa muntak mitak apung dengan Allah, tapi dok mitoknya takhay Allah ta'ala ada. Itu kalau soleh ni benar sungguh Waktu waktu kubaloh. Nah, gitu. Apa? Tak minta apa? Ngatu heh. Ya Allah, apa yang dosa-dosa kami, kesalahan kami. Nah, begitulah. Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Ini kata-kata yang Bijuruh lemah-lembut Nabi Saleh sebut kepada kaum dia. Masya Allah Tapi puak dia jawab lagi mana? Kalut tiyarn bika, wabimamak. Mereka menjawab kami merasa nahas dan malang dengan sebabmu. Lagu mana? Eh? eh, puak puak aku ni nasib tak baik, suwe maja dengan sebabmu. Soleh dengan sebab puakmu ni, eh? hak berime denganmu. Sabit itu, puak aku jadi lagu ni. Ha, ni Panggil, dalam bahasa Arab Dia panggil Atatayur Atatayur ni maknanya Caya suwe maja Orang okay, siya Dia panggil langrai Mung mari di kapung Ni jadi haru habis Itu ha, lagu tu Dulu kau mung tak mari Orang okay, duduk sini Duduk molek belakang Duduk wakamah tu Duduk wakamah ni Ini kaum Nabi Soleh Dia tuduh Katanya Hei Soleh Mung lah duk bawa ke apa? Nah, ha, suai. Mari dala kapung ni, dala, dala tempat yang kami duduk ni. Dan juga dengan sebab pengikut-pengikut Mung. Orang yang dengan Mung telah lah duk suai majal. Duduk rupkuan, wikti, cik wik. Hak buat aku duk buat, mari lama dah. Daripada usaha jamin tuk nenek. Tak tahu apa-apa lah apa. -apa. Lata, lata Mung ni mari bawa, ajar pasal pelik-pelik. Ha, tu dia orang dia duduk dalam cemar dalam kotor dia berasa katanya orang yang mari bakki dia orang tu tak keno dia berasa katanya dia ni keno walaupun dia kalau kita banding mudah-mudah orang mandi dalam seluk orang mandi dalam seluk dalam ca ambil air seluk bong bong bo bo bo walaupun ambil sabun molek sekali pun como como comong gonyoh tapi gibilah bilah dengan air cemar juga nak cuci kat mana Itulah banding mudah-mudah. Manusia pun lagu itulah. Roliknya, apabila dia duduk di dalam satu-satu kara, yang dia percaya, dia pergi, benda tu, dia tak jang tahu mudah-mudah. Kalau sekiranya hati dia tak terbalik. Otak dia tak dipikir. Yang lain, dia yang katanya bersih cuci. Dia berasa katanya dia cuci situ, dia berasa katanya dia kena yang dia buat dan main munggu lagu tu semua. Semua manusia tak ada kira dah. Doklah di dunia mano sekali negeri mano sekali pun orang ni dia pegang benar hak dia. Hak ia percaya. Apa tu payah nak gi, nak gi ubah mudah-mudah. Kecuali Allah tak ada buka hidayah, beri taufik, buka pintu hati dia. Dia mari mikir sekali goh, eh. Keno keno kedak hak aku dak pegang, hak aku dak dak mengaji. Ha tu. Kalaulah Allah Ta'ala buka hidayah sungguh dia mula mikir, eh, ada soalan banyak-banyak dalam otak dia, dalam hati dia. Lepas tu dia mula tuk tuan diri dia sendiri. Eh, aku ni kena ke tak? Eh, orang duduk raya, orang duduk nasihat, orang duduk tunjuk ajar. Ya Allah kali. Betul kali. Lepas tu saya, ini, saya tambah dari atas ni. Buka ajar tak ni, raya saja, Kalau kita tahu belakang. Nah. Orang duk titam dalam Facebook pun tahu. Goliknya orang dengarji dengan, dengan seorang guru. Yespek. Tiak-tiak masalah dah kita nak tahu katanya. Jawab pair masalah ni lagu mana? Terah tanya boleh 2 3 orang. Koi-koi tu. Tanya ustaz ni, tanya tok guru tu, tanya baba tu, tanya jadi banyak-banyak orang sikit. Kita mari perakmuan sendiri. Mari raka sendiri katanya, eh, hak aku tanya tok guru, hak nama dolah tu ya jawab lagu tu. Tuk guru nama mamak dia ya jawab lagu tu. Tuk guru nama dirih dia ya jawab lagu tu. Oh, Kalau berasa tak puas hati lagi. Tanya jadi banyak orang. Lepas tu apabila kita tanya Tuk guru mana-mana, babo mana-mana, jangan duduk royak katanya. Bapa Tuk guru tu royak lagu tu. Eh, Apa yang Orang yang pun kena cerdik juga. Dia kena tanya. Nampak katanya dia ni bodoh, tak tahu. Apa-apa? Kita nak tanya sikit ni. Kita tak tahu sungguh. Nak tanya sebab tak tahu ni. Ah babo tanya, nak tanya apa? Tanya. Kita pun royak royak royak royak. Walaupun benda ni kita tahu, kita tanya dah 2 3 untuk dah guru ustaz. Tapi kita tanya babo seorang ni, ustaz seorang ni kita kena buat tak tahu. Boyo royak royak royak royak. Oh lagu tu apa dah? Alhamdulillah, terima kasih babah. Oh kita ni tak tahu sembo kita tak mengaji. Orang kelenggo naklah kunat nak jadi orang cerdik. Tapi orang yang sedang orang pengconcelat, sedang wa, konan, pengkongo tu cara. Fah tak klik kepada ayat ni semula. Nabi, soleh. Dia royak. yang betul, yang benar kepada kaum dia. Tapi kaum dia, dia percaya, katanya, soleh ni bawa suwe ma ni, mari dalam kampung kita. Sambil itu Hubah habis gotu Goni gotu Gani Cara hidup Hukuk nenek Duk buat Zami-zami dulu Saleh Mari duduk Haru Dia pahal Dia pahal lagi tu Katanya Mari duduk haru Witi Cewit Keput dia Bukan Nabi Saleh saja Dan pengikut-pengikutmu Dia kata Nabi Saleh berkata Perkara yang menyebabkan Mujur Dan malang Kamu adalah Di sisi Allah Bukan di sisiku Maknanya Suwe Maja tu buke aku jadi sebab Allah Taala atur siap-siap dah. Masya-Allah. Patu perkata'at eh, at-tatayur ni, banyak di dalam beberapa tempat. Salah satu hak cirak-ciraknya iaitu di dalam surah Yasin. Yang orang pada zaman tu, dia kata juga kepada rasul, katanya Mung mari ke kampung kami ni Bawa suwe bawa maja Masya Allah Nanti dah Kita bersapa surah Yasin Kita akan ingat Ha ni Ha Tatayyur ni Yang dalam Islam Salah satu daripada Akidah oleh Islam Jangan dia Caya suwe maja Saya kata Acak-acak kali Satu hadis Nabi SAW Nabi Raya. Nabi Raya katanya, umat aku akan boleh masuk syurga 70 ribu orang. Tak ada kena hisap, tak ada kena azab. Ini hadis sahih Nabi Raya. Nabi Raya lagi tu, Nabi masuk dalam umur. Nabi Raya dalam masjid. Sohbat Nabi pun, bawa Nabi masuk dalam umur, pakak. Paling kemari, hey, siapa? Siapa 70 ribu tu? Bukan sikit 70 ribu Kalau nak kira Di zaman itu eh, Ramah Tapi kalau kira dengan zaman ini Oh 70 ribu sikit eh, Sebab orang Tak tahu Berapa ribu juta Tapi Nabi rakyat katanya 70 ribu orang Orang yang tidak Maknanya Orang boleh masuk syurga Dengan tak ada hisap Tak ada azab lah. Tuh Orang tu pakai wicah Lagi ni Kelung ni pakai wicah Lagi ni Duk sekali Sohbat Nabi belakon. Nabi masuk semula adalah di masjid. Nabi tanya, "Mal ladzi takhuduna fi?" "Wa mun duk kecek gapo ni?" Sahabat Nabi Royak katanya, "Kami duk kecek kampuh, ho Nabi, sana ni ribu orang, siapa siapa siapa siapa orang Raya tu pakat kecek lagu tu, orang ni pakat kecek lagu ni." Nabi masuk. Nabi ber tanya lagu tu, Nabi Royak lalu tu. "Humul ladzina la yarquun wa la yastarquun wa la ha, masuk di dalam benda ni. Iaitunya orang yang tak pergi japi dan tak pergi cari untuk bermu, orang-orang yang jepi, main dengan iblis, dengan syaitan. Banyak kanan, tempat kita ada lagi, siapa ke hari ini. Dia main dengan jing, dengan syaitan, dengan iblis. Main dengan gani, dengan gani. Kena pelepah, dengan pelepah, gani. Banyak lagi. Walai ya tatayyarun. Dan orang yang boleh masuk syurga dengan tak ada hisab, tak ada kena azab. Orang yang tak pergi, suwe majah. Supaya orang-orang tua, zami-zami duduk Kita ada dengar, sampai kalau ni boleh ada-ada lagi. Bawa kereta, bawa motor, mula-mula. jewaklah ke batas, hmm, potan kelihatan semula. Tak boleh, tak boleh, tak Majah, suai. Dia kacau di pergi, kena eh? kan? berde. berdek, kereta terbalik, kena apa. No, ayat katanya, ya pergi benda-benda pasal ni. Ni saya bisa rasa, so, ya. Lepas eh? lain-lain lagi, ulang naik umu apa ni, ayah jatuh atas jemaah orang pakaian mampus ayah tu nyakratkoh lalu dah. apa orang orang jatuh atas jemaah orang aku huh. Puluk semangat kita orang tina jepuk, orang jatai uh, jepuk waktu menikah lah ni boleh jadi tak ada tau tapi orang dia pergi lagi, dia pergi katanya tak boleh menikah di antara apa ni, lepas pasar dengan hari raya haji sebab kapit dua khutbah khutbah raya pasar, khutbah raya haji duduk tak sendiri padahal Nabi S.A.W. nikah dengan Siti Aisyah boleh syawal lepas daripada hari raya puasa duduk kekal sampai mati Nabi sampai mati atas riba Siti Aisyah satu no, ayat katanya pergi ni orang-orang tua kita pada zaman dulu ia ambil, minta maaf ni dah ambil daripada Hindu dan Pram duduk pergi, go tu pergi ke ni, dia pergi bahaya jatuh, siap lah Anak aku nak jadi gapa nama ni, dia pergi gambar dia, molek-molek, jatuh. Eh, bahaya apa? Ha, tu dia panggil, pergi benda-benda suai majal tu. Sebab tu, dalam hidup kita jangan ada benda-benda pasal ni. Bahawa Nabi Raya katanya 70 ribu orang, Masya Allah. So-so-so Nabi Raya, Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Nabi Raya katanya, Orang yang pasang tawakal betul-betul kepada Allah Ta'ala. Hati dia, hidup dia semua tiap-tiap kera sahabat Nabi sorry, namanya Uqashah bin Mehsan dia bangun depan orang ramah lalu kat tangan Nabi telah doa saya masuk dalam 70 ribu orang Nabi katanya anda minhum Mung masuk dalam 70 ribu orang Masya Allah tengok boleh dia lepas tu dia ada lagi ini 9,999 orang siapa tu nak masuk kita tak, tak tahu kita ni tepat-tepat dengan dosa Nga percaya kogoh tu, percaya kogoh ni, Masya Allah. Hati-hati tak ada cuci apa oleh kita ni. Nah, Amal-amal tak ada, ada bersih mana. Sebab tu, kena duk mengaji kera'i, eh, ngaji sunuh Nabi, ngaji hak ulama-ulama maidut teriwayat, so, so, so, so. Sebab apa? Sebab nak betul hidup kita. Itu dah ni? Masa lebih panjir daripada hari ni. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa